Mas Suwa Papua yang tergabung dalam Mas Papua Jawa dan Bali telah melakukan demonstrasi damai depan kantor DPR RI pada 9 Februari 2022 dengan tegas menolak segala bentuk pembahasan terkait penambangan emas Blok Wabu di Intanjaya, Papua Mas Suwa Papua mendesak pemerintahan Jokowi dan DPR RI membentuk tim untuk investigasi dan adili pelaku yang terlibat di balik operasi tambang Blok Wabu Marsuba juga mendesak kepolisian hentikan kriminalisasi aktivisam Haris Asar dan koordinator Kontras Fatia dan mendukung Haris Asar dan Fatia membuka keterlibatan Menko Kemartimbangan Luhut Binsar Penjahitan. Dalam aksi tersebut Marsuba Papua menuntut 12 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi. Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat lima aparat militer Denny Polri. Kelima nama tersebut berasal dari lima tiga nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia yaitu Mainadi. Dalam entitas PTV sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Papua ada nama Punawirawan ini Hinsa Sipurya Atau yang disingkat AS Sebagai komisaris PTB Pada 2015 sampai 2017 AS merupakan tim berlawan Cakra 19 Pemenangan Presiden Jokowi pada 2019 Perusahaan yang ditunjuk Untuk menggarap bahan konsesi PTB Blok Wadu Yang dikembalikan ke pemerintah Indonesia Adalah PT Antap, dalam kajian cepat mencatat ada dua nama aparat militer diantam yakni Kurnairawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal, Jenderal Polisi Bambang Turnawi Wibowo antam Agus, Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama Sementara Bambang Sunarwi Bowo merupakan Komisaris Di samping itu Bambang Sunarwi Bowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional Sementara di tubuh main ini ada nama Punairawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama Dan Punairawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai ketua dewan analisis strategis badan intelijen negara. Keberadaan tunaian dan anggota aktif militer TNI Polri, di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer kaki dua. Karena itu, sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik seranggayan operasi militer ilegal di Intan Jaya. Pengalaman buruk yang dihadapi raket Intan Jaya kami, mahasiswa tergabung dalam Front Mahasiswa Papua Sejawa dan Bali, melak mendesak satu, dengan tegas menolak segala bentuk pembahasan terkait penambangan emas Pro Papua di Intan Jaya, Papua. Dua, mendesak gubernur Papua Luksenburgia segera mencabut rekomendasi SK. 160 1162 garis miring sed dan ditunjukkan kepada direktur utama Mining Indonesia atau Main, main ID Empat, buka, muhut Inspektan Jayatang bertanggung jawab atas kematian masyarakat sipil yang berjatuhan di Intan Jaya demi kepentingan operasi tambang log waktu. Empat, menggunakan aparat militer berlebihan. Demi kepentingan keamanan bisnis tambang blok Wabu, Dima, Menteri Seger menuruti Menteri Sdm untuk mencabut perizinan tambang blok Wabu PT. Antam dan Inalum. 6. kepolisian, intel kriminal kriminalisasi aktivis Hars, aktivis Ham, Haris Asar, dan Fatia, koordinat. Fatia, Pauli Dianti, kami mendukung Haris dan Fatia dalam membongkar keterlibatan militer North di operasi tambang blok abu Intan Jaya. Jelapat ya, ya, ya. mengutuk keras elit-elit yang mengatasnamakan rakyat Intan Jaya demi operasi tambang emas blok abu. Bupati Baniay Mimika kami menolak dengan tegas pertemuan audiensi yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Rabu 9 Februari 2020 yang sudah ditunda dalam waktu selanjutnya. Tolak. 9. Kami mendesak DPR RI untuk segera bentuk tim agar langsung dengan pendapat LDP dengan masyarakat Intan Jaya. 10. Mendukung Pernyataan Bupati Natalis Tabuni menolak operasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya 11. Ketehantan Dari Nalu, Luhup Binsar Panjaitan Bertanggung jawab atas pengusiran Dan kematian rakyat Di Intan Jaya Akibat operasi pengamanan tambang emas Blok Wabu. 12. Aparat hentikan penggunaan fasilitas sekolah sebagai markas operasi. Medan Juan, sembilan Februari 2022